Halo Silapas, ketemu lagi dengan channelnya Simoni. Kali ini kita akan membahas chart terakhir saya miliki. Ini adalah Templar. Waktu itu saya bermain Templar sampai dengan level 216. Jadi, teman-teman yang lagi ngebangun chart baru, lagi mumpung ada event ya. Nah, mungkin kalian lagi coba ngebangun seorang price. Jadi, ini saya coba isi beberapa hal yang sangat penting nih HP dan HP ya cuman memang karena SP nya terbatas jadi seorang Templar ini udah jelas dia nggak mungkin untuk ambil skill party secara maksimal ya jadi dia lebih ke arah solo farming juga jadi buat temen-temen yang uh, mungkin lagi eh uh, Templar uh, kayaknya sih lebih enakan sedikit dibikin hybrid ya jadi sistemnya setengah-setengah gitu loh antara status juga skillnya nah ini skillnya yang skill-skill selain party ini sesuai syarat aja ya jadi eh, saya pun coba eh, apa ngeaplikasiin apa yang sudah saya pernah pelajari gitu sebelumnya juga kan ada saya bikin untuk status Templar ya di episode berapa lah saya lupa bisa dicek aja di playlist gamenya ini ya Silbode Nah itu saat itu masih levelnya di bawah 200-an aku lebih cenderungnya kena untuk uh, ini ya untuk uh, damage jadi uh, waktu itu saya memang equipnya juga nggak terlalu banyak nggak <laughs> terlalu nggak terlalu bagus ya nah ini kebenaran saya coba perbaiki mumpung ada reset gratis <laughs> nah jadi untuk skill partinya saya tetap ambil biar biar bisa party joinan untuk ke ke tower nih sama temen bagusnya sih pakai partnernya berdua itu temennya pakai knight ya kalau nggak knight juga Uh, uh, jerk itu lebih hebat lagi lah, <gifat> dijamin bakal enak lah untuk ngebossingnya. Jadi ini ada skill rest juga saya ambil terus default juga, ya ini lumayan lah, nggak nggak nggak terlalu cacat juga kalau dimaksimalin ya. Dan ini tergantung dari senjata kita si default ini untuk skill speednya ini ya cuman level 1 dan yang pasti sih akurasi lah akurasi sama ini apa namanya party divine jadi pas aja SP nya di level e, 216 ini untuk jam pertama ya e, dari seorang price nah ini sedangkan nanti skillnya Templar ini cuman ada 226 untuk ininya, experience point-nya ya, nggak mungkin lah saya ambil untuk skill-skill tambahan ya Ini hanya untuk racun <laughs> yang penting sih untuk combo sebenarnya. Jadi, dia kelebihannya setelah selesai monsternya mati, itu darahnya diambil gitu loh, pindah. Jadi, nyaris saya mainin Templar ini nggak pernah ngisi pot merah ya, paling habisnya pot biru. Jadi kalau bisa nanti di, di skill eh statusnya itu naikin aja untuk nambahin apet, ya, dan maksimalnya juga saya belum bisa dapat nih santuari dan gospel katanya itu wah edan banget lah. Jadi eh, mungkin saya perlu leveling juga. Enak sih pakai ini untuk autis main santai di beberapa map lah. Eh, terserah kalian, maafnya yang jelas ini loh skill yang saya punya. Mungkin teman-teman ada yang lebih bagus lagi, biasa aja sharing langsung komentarnya. Nah, saya pun nggak terlalu, eh, apa nggak terlalu ngerti banget lah untuk masalah eh, sistem solo farming ini ya, tapi yang saya eh, pernah lakukan ya eh, antara nyatuin skill price dengan Templar ya seperti ini Oke okay. udah ya tinggal ini skill uh, apa ya uh, Oh udah ding tinggal status <laughs> ini di status kita ini ada 650 poin bro nah banyak yang bilang equipnya pakai equip, equip uh, magic uh, strengthnya disesuaikan aja Oke okay. saya udah coba Eh, diratain ya Sisa poinnya 165 Saya isi strength, intelligence, dan stamina Intelligent dan stamina 200-200 strengthnya Mungkin nanti kita akan tambahin sambil berjalan Saya harus coba dulu Farming bro <laughs> Dengan eh, Kapasitas armor yang eh, apa, Standar lah ya Jadi bukan XG Tapi saya cuman pakai G Ini pun dapat bikin maksa <laughs> dan senjata Templar level 200 karena yang level 180 DG nya kebuang dulu <laughs> oke okay, ini tinggal kita bikin shortcutnya sebenarnya sih kalau teman-teman yang pernah eh uh, bareng party sama saya ini pernah ngebunuh ubur-ubur berdua ya jadi waktu itu saya pernah coba tester juga uh, sama teman seorang jerk <laughs> nah ini uh, skill shortcut nya jadi saya sih tetap sih uh, pakai combo ya karena untuk skill hitter ini uh, apa namanya skill damage-nya uh, sangat rendah mungkin karena senjata saya juga kan nggak terlalu bagus ya tapi kalau untuk combo ini udah maksimal udah keren lah untuk combo jadi kita tes aja nah ini kan apa pengaruhnya begitu ditambahin dengan e, penambahan intelijen intelijen otomatis emotek naik ya tuh jadi 1056 nah ini kita coba lagi keluarin skillnya jadi e, ternyata benar karena kata teman-teman yang udah jago banget main Templar itu ternyata memang intelijen tuh penting dan jangan terlalu, besar, eh, jangan terlalu rendah dibanding strength strength itu hanya sebagai syarat biasanya nah kan nambahnya lumayan bro ditambah 50 doang naiknya juga lumayan hampir 30 poin ya coba akurasi nah akurasi juga nambahnya lebih dari 30 poin dan strength ya strength cuman inilah party define ini cuma nambah 15 poinan. tapi kalau untuk apa namanya ap-ap-ap-nya abis nah ini agak saya HP ya nggak berubah lah HP Aduh kurang ya enggak nyampe 20k Nah, iya benar, nggak nyampe. Ini nggak ngaruh bro. Jadi kalau HP dan AP dari intelijen nggak ngaruh. Mungkin karena skillnya itu loh, udah mentok untuk yang HP. Cuman yang AP harusnya bisa nambah lagi, tapi nggak cukup. Nah kita coba naikin lagi harusnya ya intelijennya. Nah ini ini loh uh, ada equip M attack. Nah walaupun nggak SG ya. Tapi yang penting dia nambah ngetek, sama saya punya. Oke. Okay. Oh jauh ya, Na naiknya 50 lebih ke 70-an. Nah ini apalagi, ya udah nggak usah pakai pulset, ini paling buat heal. <laughs> Jadi sebelumnya sebelum tempur ya, pakai dulu equip magic ya. <laughs> Coba kita tes untuk apa untuk defend ya depend ini sebelum tadi 1050 Uh lumayan ya. Tambahnya 15 poinan. Nah, ini baru berasa akurasinya naik tinggi. Tuh sama party define force 355 mah wah lumayan lah ya. Itu karena naik main attack -nya hampir 180 poin ya ini bener untuk statusnya tetap ya kalau punya equip yang ekg apalagi lebih ngeri lagi untuk uh, setnya ini loh uh, magic set M attack aja kalau templar berarti dan nanti pun untuk uh, saat combo juga karena dia punya kritikal tadi di status sudah dimaksimalin uh, eh bukan di status ya di skill udah dimaksimalin untuk kombonya ya pastilah itu nggak akan terlalu uh, ngaruh banget kalaupun pakai equip armor yang attack ya oke okay. ini kita habisin aja lah sisanya nanti tinggal intelijen cuma dimaksimalin 300 lah. 300 ya oke okay. sisa 65 poin nanti buat jaga-jaga takutnya kalau mau ngebos, stamina kurang. <laughs> Saya masukin semua. Oke, okay, defend 119 274 tuh lumayan tuh gede akurasinya sama nambah uh, 14 poin 304. Iya, ini kayaknya ini setelannya udah pas. Tinggal kita coba aja nanti untuk farming nih. 65 poin masukin mana ya? Harusnya sih Masukin Agility ya Tapi nanti ajalah <laughs> Kita tester dulu aja untuk farming Karena ini e, belum maksimal harusnya sih dia pakainya ini Apa namanya e, Apa namanya senjatanya juga harusnya Yang udah plus 9 bro saya nggak tahu kenapa senangnya di Sikara ya Anteng soalnya jarang-jarang sampai mati lah walaupun kadang lag Ya cuman saya nggak nggak nggak apa Nggak sempat mainin lama-lama sekarang tuh Ya secukupnya aja waktu Oke Kita coba ngelawan dulu ini nih si GB. Beetle, Giant Beetle. Oke, okay. nah ini setelan untuk nya masih seperti dulu kayaknya. Nah skill itunya pun enggak terlalu kuat ya, <tion peu avoir> tapi lumayan ini kalau dikomboin, waduh mantap, lu kan. Ini pasnya berdua, jadi sistem healing kalau ngebosing tuh bareng teman seorang lah, gitu dia buat uh, tb nya. Ini alot nih sebenarnya ini momon earth itu, jadi hati-hati kalau kalian <laughs> ngelawan momon earth ini Aduh, elemen tanah mah, oh, ini keras Tapi nggak sekeras elemen kayu ya <laughs> Elemen kayu hati-hati juga ketemu elemen kayu Nah, loh Enak sih nggak ngalamin ngisi pot, nah ini dia, ini sebenarnya si goliat ini pertama saya belajar <laughs> nyonyor juga karena salah skill waktu itu, tapi sekarang udah tahu jadi sistemnya ya udah tinggal ini aja, apa namanya pakai settingannya mo juga sebenarnya enggak akan terlalu ngaruh banyak ataupun enggak terlalu bocor sih kalau pakai kombo karena setiap satu monster yang terbunuh itu pindah HP nya ngisi itu kan penuh lagi <laughs> ya gitulah pokoknya kalian pasti tahu untuk skill yang ini ya lumayan bro pada saat terdesak ini bisa dipakai skillnya ya kan lumayan tuh cuman 40 <laughs> nah Oke lanjut masuk guha kayaknya cocok nih Nah balik lagi Ini video pertama Video kedua juga tetep ya saya senangnya main kesini Saya tadinya rencananya pengen nempa G16 bro Makanya cari di sini manualnya ada di lantai 2 eh di lantai 3 ya. Cuman nggak tahu ya, ini kan si Silbeod ini walaupun ditinggal enggak juga datangnya Enhon udah jelas ya ngel ngeliatin banget untuk pay to win, bro. <laughs> Sebagian orang bilang gitu. Cuman untuk pemain-pemain yang santai sih ah nggak jadi masalah ya. Mau dagang apa ke GM-nya ataupun perusahaannya yang jelas sih menikmati permainannya aja cuman memang untuk sistem nempak ataupun kapasitasnya dari seorang kerapen udah nggak terlalu ini enggak udah nggak terlalu seru lagi buat dimainin jadi enaknya memang ini suruh farming suruh hunting menjelajah map gitu terus kalau untuk cari dropan, ya lumayanlah ini agak lama juga untuk dropan-dropan yang rare. Ya. Saya belum pernah dengar lagi informasi. Rata-rata sih main-main dapat cari barang-barang rare tuh dari main monopoli <laughs> Aduh, ini agak lag ya. Kalau skillnya selain yang nyerang itu, skill Templar itu rata-rata racun sih bro mungkin ada yang udah veteran sih yang udah jago banget sih mereka udah pakai pada pakai skill ininya hitarnya karena equipnya juga udah lengkap lah full XG gitu kalau yang punya equipnya kayak saya gini ya cacat lah atau standar gitu ya udah statusnya samain kayak yang saya pakai Lumayan buat main sendiri mah enak Nah ini jangan sampai salah ya untuk melawan momon fisik <laughs> Senjata level 150-an saya pakai dari si Wilson, karena yang 180-nya kebuang <laughs> Ya lumayan tuh kan damage-nya Tapi kalau nggak pakai elemen senjata wah selesai sudah lawan fisik tuh Nyonyol lah bro Halo Rex Hmm. ampun! Nah, oh, itu ada yang mati. Nah, ini solaris. Solaris sedih banget ya, pakai solaris deh. Lumayan lah, udah dicolok ke elemen. Hei, mati! <sodih> ngapain sih ngelag ya bro ada kasihan banget ini nanti saya kasih info kalau yang baru main belum tahu kombonya yang 13 hit yaitu ya nanti di deskripsi video ini ada <laughs> mayat Oke okay, thank you banget udah nonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Kayaknya kita akan Bernostalgia kembali di SILBOD Selamat menikmati untuk uh, Event-eventnya Sampai jumpa jangan lupa cek my video Yang lainnya bro See you